Welcome Natil, ngatini shot Kanal Selamat datang, Mbak Sis dan Mas Bro Terima kasih udah klik video ini Dan kali ini aku mau menceritakan tentang kehamilan trimester kedua di Swedia Jadi aku ini baru tinggal di Swedia Kalau sekarang udah 10 bulan Jadi gimana sih kehamilan di Swedia Untuk trimester kedua, tonton video ini ya <tune> gimana sih untuk kehamilan semester kedua di Swedia? aku buat video ini supaya untuk sebagai catatan pribadi aku dan mungkin berbagi ke mereka yang mungkin dihamili di Swedia, ya. mungkin bisa siap-siap apa aja yang harus dilakukan apa aja yang harus disiapin sama sekalian juga untuk laporan ke mak gue gitu. apa yang terjadi di semester kedua itu aku nggak pernah ditanyain jadi biar aja aku cerita sekarang di sini oke okay? jadi di semester kedua itu dimulai tanggal 23 bulan Desember 2019 Itu aku Ultrasound lagi Hari ini tanggal 23 Desember Mau pergi ke Ultrasound Untuk yang ketiga kalinya Semoga baik-baik aja Karena mamanya sempat stres Sempet menangis-nangis tadi malam makanya pakai kacamata biar nggak kelihatan um, Karena apa? Bukan bukan masalah rumah tangga uh, Mikirin masalah negara Makanya nangis dan sempat agak sakit Tapi semoga baik-baik aja Jadi uh, waktu ultrasound itu aku udah bisa ngerasain gimana Uh, anak bayinya itu gerak-gerak, udah ada organ-organnya udah mulai lengkap dan diukur apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya, apakah pertumbuhannya baik dan aku bisa juga dapat video dari ultrasound itu sama fotonya jadi kalau untuk di swedia itu, kalau kamu minta video itu 150 kroner dan kalau minta foto itu juga 150 Kroner jadi aku minta video dan foto jadi untuk videonya ini mereka mengirimkan link ke handphone dimana link itu nanti bisa dibuka dan langsung muncul videonya jadi bukan kayak terus dikasih ke USB gitu tapi kita cuma dikirimkan link yang masuk ke SMS lalu kita buka linknya dan disitu kita bisa download video videonya jadi aku dapat video videonya itu 150 Kroner dan aku dapat bonus fotonya Fotonya aku gak perlu bayar Jadi langsung dikasihkan sama susternya Ini nih nih Ini buat kamu udah free gitu Dikasih sama susternya Aduh terima kasih ya aja kita keluar dari ruang apa namanya ruang USG itu tadi udah dicek kepalanya pokoknya semuanya tuh dicek dari kepala sampai kaki tapi tadi untuk kakinya itu nggak nggak bisa dilihat karena dia duduk gitu loh nutupin jadi nggak bisa mereka ngukur kakinya pokoknya dari kepalanya Oke okay. terus tangannya terus tadi lihat ada matanya terus hidungnya, hidungnya kayaknya mancung kali ya, semoga mancung ya kayak bapaknya, jangan kayak emaknya terus dilihat hatinya detak jantungnya juga oke, okay, semuanya oke okay. terus karena tadi terus juga sempat disuruh kayak olahraga gitu disuruh gerak-gerak supaya berharap adek bayeknya itu gerak gitu loh, terus ngebuka kakinya biar bisa diukur tapi ternyata nggak bisa juga jadi Terus kita keluar, disuruh keluar dulu aja. Terus suruh minum, minum air putih yang dingin supaya adik bayinya gerak. Supaya jadi kita tunggu di sini mungkin satu jaman, nggak tahu berapa lama ding. Uh, sampai nanti bisa uh, cek lagi. Semoga dia udah bergerak. Semoga adik bayinya udah gerak. Terus tadi juga udah ada rekamannya. Jadi kita tadi minta. Minta izin untuk ngerekam, tapi ternyata dia bilang, oh dia bisa kok ngerekam gitu Video untuk bayinya, selain foto dia juga bisa ngerekam, jadi oh ya oke okay, gitu Terus dia ngerekam, dia minta nomor telepon kita Dan udah dapet nih nomor telepon, maksudnya udah udah ada nih uh, Dia kirim langsung SMS berupa link Terus tadi barusan ada susternya itu waktu aku mau ngerekam tadi pertama kali Dia datang ini nih nih Dikasih foto, jadi aku dikasih foto anak bayinya Dan ini gratis Gak usul bayar Jadi ini, ini, ini buat kamu, ini buat kamu gitu katanya Selanjutnya tanggal 27 Desember 2019 Kita kembali ke Barmoska atau ke suster cuman konsultasi gimana keadaannya, gimana apakah ada keluhan atau semuanya normal terus dicek tensi darahnya juga gitu sama dicek darahnya, apakah ada kekurangan gizi atau segala macam itu dicek dan dikontrol gitu nah aku sendiri di kehamilan ke, ke semester kedua ini udah gak mual lagi tapi aku ngerasa kayak gak bisa makan banyak gitu loh karena sedikit lebih banyak gitu, terus langsung kayak mau muntah gitu, kayak mau keluar lagi karena kayak sesek gitu loh dan selain itu, selain dicek darahnya, aku juga direferensi untuk ketemu sama dokter untuk berkonsultasi gimana rencana untuk lahiran jadi kalau aku sendiri kan pengennya normal, tapi kalau misalnya harus dilakukan sesar, nah kamu milih seperti apa sesarnya gitu dah itu harus dikonsultasikan ke dokter Makanya aku dikasih janji temu dengan si pak dokter gitu Setelah itu aku E, dikasih tahu sama keluarga, ditanyakan sama keluarganya Mas Has, apakah udah melakukan vaksin untuk influenza? E, orang tuanya, Mas Has, itu nawarin kamu harus e, ya, bukan harus sih. Maksudnya disuruh e, mempertimbangkan untuk vaksin influenza, nah, berhubung menurut aku juga ya udah. Kalau emang demi kebaikan ya udah, aku mau gitu. Terus kita datang ke suatu tempat, kayak klinik, untuk khusus untuk vaksin gitu dan disitu kita langsung daftar kita login ke komputernya mereka jadi nggak perlu pakai resepsionis kita cuma login masukin nama, identitas, segala macem dan ada questionernya juga disitu atau ada alergi atau enggak kayak gitu apakah sedang hamil atau tidak disitu ada pertanyaannya dan kita isi semua begitu selesai kita upload dan dipanggil deh sama petugasnya jadi kebetulan suamiku juga sekalian gitu untuk vaksin selesai itu ternyata Wanita hamil itu tuh gratis Jadi tadi Cuman berapa menit sayang? like 10 minutes. Ya yeah. The shot is just really quick And then Berapa bayarnya? tadi. Jadi kita tadi suntik berdua Tapi karena aku itu memang beresiko Maka aku gratis gitu Jadi karena aku hamil itu tidak membayar tapi kalau membayar itu harganya 320 kroner jadi Mas Has bayar dia juga suntik tadi untuk flu nya gitu selain vaksin untuk influenza kita juga dapat uh, rekomendasi atau dapat saran dari kakaknya Mas Has bahwa penting juga asuransi kehamilan Aku belum pernah sih dengar ada asuransi kehamilan, tapi menurut mereka itu penting gitu katanya. Kalau misalnya kita punya asuransi kehamilan, itu akan lebih tercover lagi dan asuransi kehamilan ini juga berlaku sampai dua minggu setelah bayinya lahir. Untuk asuransi kehamilan ini harganya 1.500 kroner atau sekitar 2 juta sekian gitu. Terus tanggal 29 Januari 2020 itu aku ketemu sama dokter, konsultasi sama dokter Jadi di tempat yang sama dengan barmoska atau bidannya aku gitu Yah, habis ketemu sama dokter Dan gak terlalu penting sih pertemuannya kayak cuman konsultasi gitu doang Terus dokternya itu cuman ngebaca sejarahku Aku kerja di mana aku dari mana asalnya Terus riwayat penyakitnya apa aja Terus hasil cek darahnya gimana Terus uh, dia itu cuma nanyain aku prefer apa nanti kalau de deliverinya waktu melahirkan aku prefer untuk sesar atau normal. Setelah aku ketemu dokter itu, tanggal 3 Februari 2020, aku dapat hasil uh, tes darah. Aku ke Barmoska dan dapatkan hasil dari tes darah aku di mana aku kekurangan B12 dan kekurangan darah. Jadi aku harus ganti resep untuk iron pill -nya, dan aku dikasih juga pil untuk uh, menambah B12 di mana B12 itu penting di kehamilan trimester kedua. Jadi itu doang yang terjadi di semester kedua kehamilan di Swedia ini. Jadi nggak terlalu banyak itu ringkasannya. Pokoknya selama semester kedua ini aku merasakan mualnya tuh bukan karena enak atau gimana, tapi mualnya tuh lebih karena kalau makan kebanyakan nggak bisa gitu. Jadi katanya sih kalau makan di, makan tuh dikit-dikit gitu, tapi sering nggak bisa karena makan sedikit gitu kayak aku udah kenyang sampai malam gitu. Kalau enggak aku tetap makan banyak. Yang ada tuh kayak makanan tuh ada di sini terus aku kayak memuntah gitu mau keluar semuanya. Jadi aku sering kali di semester kedua ini tidurnya sambil duduk karena menghindari keluar lagi makanannya kan sayang kan ya makanannya. Makan udah dipaksa-paksa gitu, tapi aku senang karena juga aku mulai merasakan uh, tendangan si bayi. Jadi aku ngerasain tenangan pertama kali tuh di bulan keempat. Baru ngerasa bener-bener, oh ini nih anak bayi nih gitu. Bener-bener ada. Itu dia pengalaman aku di kehamilan semester kedua ini di Swedia atau di Stockholm. Semoga bermanfaat. Ya kalau nggak ada manfaatnya ya udah supaya tahu aja sih. Itu juga buat e, catatan aku sendiri. Nanti siapa tahu anak aku nonton. Halo, anakku. Mwah. Jadi ini yang terjadi pada e, pada Ibu Muna pada semester kedua ini. Makasih ya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bisa berbagi. Bye bye. Hey dog. Jangan lupa tonton video aku yang lain di sini Dan juga subscribe di sini Klik ya sekarang juga Aku tunggu Awas kalau gak subscribe